Nang ini nang orang itu. siang malam siang Kita lagi di mana ini? biasa lah jadi kita hari ini dapat kiriman santet oh my god <laughs> Dan kawan kita nak ada sendiri itulah kawan empahirian itu lah lo harus begitu kirim baik juga bisik kawan kakak itu toh jangan terlalu akrab jangan Hi. terlalu kepalan high nih hmm. <laughs> oh my god kayak kayak kayak ada apa apa aku gue lebih tertawa diterawak dia apa? Oh, upanya sulit Apa? Aku utuhnya kak ini Sudah duitku banyak dihabisi inya. nya <tuk> Duh inya tuh bukan kadepek kalau dikembungulai Artinya i-nya tuh ada, -ada lagi rasa lah i-nya Maka jadi peminian tuh jangan bunga Jako jangan bunga Diutek nih dipikirkan nah. lah Jangan hal-hal Kau itu malah lakini bila udah dapet i iya, iya, ada lagi Kaya ini apa Mam. aku? Dimapa? Mana sudah terasa? Ii. Mana duit seorang diebak kaya? nama kondok itu ada paru lagi nih nak di mana apa hajinya nak ada ditutup pang pacangan jadi jadi aku ni kayak apa aku cinta di mana biar nang bakar itu cinta mun pacar sawalah mana betianan kada bela yang makan gini engkau Ya manusia yang miskin, kada ada duit aku, kada, aku kada aku duit harus, ada sugi, suh, apa aku kada apa nyaman aku diberi orang duit tarus daripada bapak dan suki duitnya duit aku juga apa-apa aku yang penting ke suki jadinya suki menambal lah maksudnya di belakang ini, apa? apa-apa aku ke baju dasar, daripada orang kada ada duit aku, baju, kan ada papa yang penting aku hidup apa adanya, nyaman diberi orang duit tarus daripada bapak dan suki duitnya juga karena kamu mau ada kayak ini nih lah, kan lebih baik aku hidup apa adanya aja orang nang kisah-kisah sugih tapi nang padahal juga nang orang sugih tuh kan pernah mau, mau nungkakan kesugihannya tuh namun orang miskin bebeda nah hanya sugih, bebeda duit tangan tuh cuma orang sugih parai jangan tapi banyak pender nah transfer dah dulu hanyalah anak londa.